Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Anda bisa yang di video kali ini kita akan bermain game horor yang judulnya adalah saya lupa tadi judulnya apa ya. Ya, pokoknya jadinya itu. Jadi ini loading masih ada. Ya. Sini saya bermain dengan tim DSAG. dsag adalah Drive Safe and Car Speed. Itu tim dari Car Drive Indonesia ya mudah-mudahan kedengeran ya ini audionya suara saya mudah-mudahan uh. wih ada bis buset gila grafiknya padahal ini belum rata kanan ini masih grafik settingan 9 ini oke kita sudah mulai ini masih menunggu orang-orang yang belum orang-orang loh ya orang-orang player yang belum masuk ke game ini ya kan. Oh mapnya tidak bisa di zoom. <laughs> brightness ternyata brightness-nya bisa disetting. Kayak ini gelap ini terang. Kalau terang kurang atau waral -war ya -war. gelap ini kayaknya lebih nah lebih mantap Yang udah gerak berarti udah selesai loading ini ini kenapa putih doang karakternya pak Zawad ataf dan bang tongpo rafael rizky ini aku pakai enggak pakai masker ya pakai face shield. biar kelihatan mukanya tuh selama ini youtube nggak pernah kelihatan pak muka aja nyala a moments later sepertinya ada satu yang loadingnya belum selesai dan karakternya udah menghilang jadi kita hanya ber berberapa ini berlima ya satu okay, dua tiga empat lima, termasuk saya. Ya. Oke, okay, mudah-mudahan tidak ada. Ini ya random randoman. Entah internetnya mati atau apa. Dan ini the graphic is so... oke okay lah ya, bagus pak. Untuk sekelas roblox ini bagus. Karakter saya di game ini cebol. <laughs> Untung gak first person ini aja Belum kesini berarti lanjut jalan. Oke okay dah pastikan semuanya bersama-sama agar tidak ada yang tertinggal ntar itu di pojok kanan bawah uh, ada progres 3 menit kemudian harus nyari item itemnya barang pak ya, ya tahu sih barang item itu barang maksudnya kertas atau apa <laughs> ah. ya Oh. Waduh. Jir jir jir. S Jadi dapat. Lah dia di tempat spawn, Salah satu teman kita berada di tempat spawn. What? Oke okay dah cukup sekian untuk video kali ini dan saksikan terus video-video di channel saya, channel Analisis Emerald dan sampai jumpa di video yang berikutnya dan ternyata bisa first person ya barunya nyader <laughs> ya wes sampai jumpa terima kasih telah menonton, hup emotikonya mana nah gitu dah.